Halo Sobat GP Mania Test track Down MotoGP di Sepang, Malaysia telah dimulai Kali ini tampak ada perubahan dari Yamaha yang sangat besar Dari pembalap rider yaitu Kalkutso Tampak dari Swing Arm yang sangat berbeda Dan bagian ekornya Bahkan pembalap Stephen Bredel penguji Honda pun sangat antusias dengan ini agar perubahan di beberapa motornya dan KTM pun juga berubah Aprilia yang sangat nampak dari perubahan dari Monyong para depan bahkan pembalap rookie Agus Fernandez melampui urutan kedua di saat tes di pertama, Begitulah nampak dari Perubahan motor-motor di sini ada Yamaha, urutan pertama, kemudian kemudian disusul Agustus Fernandes dan Katsusu sebagai tes penguji Yamaha tampak girang bahwa dia selalu tercepat untuk saat ini karena Yamaha memerlukan usaha yang sangat besar untuk musim 2022 ini. Tampak perubahan yang sangat besar dari motornya yang sangat-sangat indah dan keren. Begitu mewah, begitu elegan Namun di sisi lain Honda sedikit kesulitan Atau bahkan belum menunjukkan tajinya Tapi Aprilia tetap menunjukkan kemewahannya Ada bagian di monyong atas ini seperti F1 Bisa kalian lihat sendiri Honda sampai sekarang belum menunjukkan Seberapa hebatnya seperti setahun sebelumnya Namun KTM dapat teruji dari penguji Agustus Fernandes bisa urutan kedua di tes di pertama. Untuk Ducati kali ini dia ada bagian oh, bagian fairing nampak ini seperti uh, pendingin ya. Tuh lihat Yamaha Aprilia. Untuk tes kedua Agustus Fernandes tercepat diikuti oleh Ducati gila nampak dari kehebatan motor Yamaha tahun 2023 ini. Selamat untuk semuanya.